Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak Hikman ada dua ya Pak. Oke, eh, selamat berjumpa lagi di semester baru ini. Rekan-rekan sudah ada di semester 4 ya. Sedikit lagi lulus. Sedikit lagi. Oke. Eh, hari ini eh, kita akan membahas RPS ya seperti dari arahan dari warga kita Kalau di, pertama, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester kita Yang akan kita pelajari dalam satu semester ini Oke, eh, Sebelumnya mohon maaf saya tidak menyalakan kamera ya Rekan-rekan juga sudah eh, pada kenal sama saya ya <tuh> Oke. Okay. Oke, okay, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Okay. Oke, okay, uh, apakah rekan-rekan rekan sudah lihat uh, dokumennya di ini di siakat Di siakat ya, Bu? Iya. Yeah. Oh, belum, Ibu. Uh, Oke. Okay. Uh, jadi bisa di-download di siakat ya. Ini uh, RPS-nya. Baik, Bu. Uh -uh. Oke, okay, uh, jadi nanti kita uh, CPMK kita atau CPN Pembelajar Mata Kuliah kita di pertemuan pertama seperti yang sudah saya share pada hari ini ya. Kita uh, kenal dulu bagaimana sih konsep rekayasa perangkat lunak. Mungkin rekan-rekan sudah ada yang membaca. Bagaimana? Pak Haryo? Pak Hikman, Pak Nabil, Pak Rayan, apa, apa ada yang sudah sempat uh, membaca ini materi yang sudah saya share tentang konsep RPL ya? Di LMS ya Bu Nia ya? Iya, ya benar Pak Rayan. Baca sekilas saja Bu Nia. Oke, okay. jadi uh, mata kuliah ini ya, uh, sambungan dari mata kuliah-mata kuliah sebelumnya ya? Kita sudah belajar eh, analisis proses bisnis eh, dengan analisa perancangan. Ya, sekarang kita mengalih eh, ke rekayasa perangkat lunak. Nah, setelah rekayasa perangkat lunak ini, nanti kita beralih lagi ke manajemen proyek yang paling inti dari eh, sistem informasi. Ya, nah, dari pertemuan pertama, kita sudah bahas tentang konsep rekayasa perangkat lunak nanti di pertemuan kedua kita bahas tentang macam komponen aplikasi perangkat lunak. Kita langsung saja ke ininya ya. Kemudian yang ketiga kita lihat life cycle-nya ya. Atau siklus hidup dari perangkat lunak dari segi software-nya. Kemudian ruang lingkup perangkat lunak Jadi di mata kuliah RPL ini kita akan lebih fokus ke IFD, ARD kayak gitu ya. Kita akan melakukan uh, testing desain data dan arsitekturnya ya. <coughs> Oke, okay, uh, dan rekan-rekan nantinya juga akan dibagi per kelompok karena ini uh, rekayasa perangkat lunak. Kira-kira di sini sudah berapa yang join ya? Masih sebagian besar ya karena mungkin pertemuan pertama seperti biasa. Pada pertemuan pertama kadang masih banyak yang belum sadar kalau perkuliahan sudah dimulai. Oke dari sini apa ada pertanyaan? Reborn Iya ya, kena. Bagaimana Pak Ryan? Pertama Bu, di luar konteks lo ya. Bunia ya, tuh sudah menikah ya, Bu? ya. <laughs> ya eh, sudah belum pernikahannya Bu? Iya, bu? Ya, ini sudah. Sudah, Pak Oh, sudah. Takutnya ya. kita nggak, bu, bu? Berarti aman, Bu? Iya, ya, ya, okay. sebenarnya sih masih cuti makanya. Oh, Tapi nggak apa-apa, oh. buka kelas saja. <laughs> Oke, okay, Bu, ya aman iya. berarti ya. aman aman oke. Okay. ya baik bu nah, ini sekarang iya. ke materi bu ya. ini iya. yang saya mau konfirmasi bukan sekarang itu kalau mm -hmm. pemahaman saya itu ada istilah juga uh, SdLC ya bu ya yang umum tuh. Yeah. ya. SdLC mm -hmm. lalu sekarang ada DevOps juga. nah uh, rekayasa mm -hmm. perangkat lunak ini dulu istilahnya software engineering ya bu ya. nah itu mm -hmm. apakah yeah. sesuatu yang sama bu atau memang mm -hmm. uh, SDLC itu ya, memang perubahan definisi saja, Bu. Ya, nah, itu saja, Bu. Nih, aplikasi okay, oke-oke. Okay. Okay. Jadi, SDLC bagian SDLC itu kayak bagian-bagian dari RPL itu. RPL itu sendiri, jadi software engineering itu luas ya, Pak Rayan. Jadi, bagian materinya itu bisa SDLC, ada lagi yang lain, rapid application itu semua bagian dari. Software engineering ya para yang jadi bukan hal yang terpisah atau bukan hal yang baru tapi itu merupakan satu bagian yang saling bersatu begitu para yang. Oh iya ya, pak bu, jadi ya. software engineering itu mungkin lebih uh -uh. Ini, bu, ya, lebih luas lalu SDLC ya. itu mungkin um, metodenya bu ya atau frameworknya. Iya benar ya. Oke-oke pak bu, terima uh -uh. kasih bu ya. ya. ya. Jadi eh, memang di sini kita eh, kita akan belajar ya. Mungkin model belajar mengajar saya akan eh, ada banyak perkembangan gitu eh, dari RPS yang sudah di share karena ini RPS eh, hasil kerjasama dengan Informatika gitu karena sudah disatukan supaya materinya sama. Jadi eh, mungkin rekan-rekan eh, jangan terlalu terpaku sama RPS ini tapi kita akan melangkah tidak terlalu jauh sih ya kita akan melakukan perkembangan-perkembangan sesuai dengan apa sih yang baru gitu dari software engineering, kayak gitu ya jadi gak apa-apa ya kalau kayak gitu atau mau tetap sama dengan RPS atau bagaimana ini kalau pendapat saya Bu ya uh -uh. Uh, ya RPS itu saya paham Bu, itu kan memang Uh, apa ya di, Diwajibkan ada, Bu. Ya, tapi kalau hmm. uh, fleksibel gitu, ya Bu. Ya, mengikuti hmm. uh, S1, uh, apa uh, pengalaman punya. Kalau saya pribadi sih tidak apa-apa. Kalau kaku itu hmm. malah gimana ya Bu? Ya, membatasi diri sendiri gitu Bu. Ya. Itu kalau menurut saya, Bu. Ya, enggak yeah. tahu kalau teman-teman Bu yang lain. Itu ya, hmm. yang lain, mau ini, Mbak. Dia di sini ada Mbak. Dia Pak Haryo. Pak Haryo sampai buat dua nih, mewakili teman-teman mungkin Pak Haryo ya. <laughs> Entah Bu, ngetes ini Bu LMS. Kan oh, saya habis gitu. gak lama gak kuliah. Jadi, oh, tadi gitu. Itu, oh, ya, Sebulan. <laughs> oh gitu, itu berapa selama ya Pak? Sebulanan, Bu. Iya, kalau saya ngikut aja sih Bu. Mm -mm. Uh, iya, terserah. Oke. Okay. Jadi sebenarnya RPL ini sudah sangat jelas ya, ininya arahnya. Saya saya yakin juga rekan-rekan sudah uh, paham bagaimana sih RPL itu sebenarnya. Tinggal kita asah lagi teorinya dengan sharing nantinya ya. Mungkin di uh, pertemuan kedua nanti kita langsung fokus ke penugasan karena hasilnya kan ini penugasan ini ya, proyek besar karena akan bekerja sama gitu dengan uh, apa namanya? Uh, mata kuliah mata kuliah lain karena di sini rekan-rekan apalagi yang genap ya sudah ambil uh, pemrograman berorientasi objek dengan apa ya? Apa yang satu lagi? Visual, Bu. Iya, benar, Mbak Dia, Akhirnya soalnya nyaring banget Badia. <laughs> Oke. Okay. Jadi nanti tinggal dipilih aja gitu yang mana yang cocok gitu. Uh, disambungkan dengan RPL ini. Apakah nanti ke uh, pemrograman berorientasi objek atau ke visual? dipilih aja jadi satu kali satu kali aja menyelamnya nanti e, buat tugas besarnya ya boleh tanya bu nia? Ya ware yang nah, yang dimaksud tugas, tugas besar nih bu ya apakah mm -hmm. apa ya mungkin desain ya bu ya atau nanti mm -hmm. memang bentuknya itu aplikasi gitu bu ya atau rancangan aplikasi atau mm -hmm. seperti apa bu kira-kira bu ya Oke. Okay. Uh, sejauh ini kita akan uh, tugas besarnya ya, bertahap sesuai dengan materi. Misalnya di materi kita bahas dulu desain arsitektur. Jadi rekan-rekan uh, membuat desain arsitektur sesuai dengan tugas besar. Misalnya ya, misalnya di visual ya, pemerolegaman visual udah merencanakan membuat ini. Tentunya sebelum membuat programnya, rekan-rekan diarahkan untuk membuat arsitekturnya dulu kan gitu. Jadi uh, setelah membuat uh, arsitekturnya kan di RPL ini ada juga proses testing Nah itu bagian ketika setelah rekan-rekan sudah membangun programnya gitu kayak gitu para yang jadi eh, programnya sebatas eh, masih sebatas apa ya istilahnya lagi Maaf, saya sampai lupa sebatas yang belum selesai masih versi beta gitu itu enggak apa-apa masih sebatas saya lupa istilahnya karena saya tiba-tiba ini lupa istilahnya oh, iya. kalau POC atau prototype atau apa ya prototype saya mau bilang prototype oh, iya. kalau misalnya masih sebatas prototype itu enggak masalah yang penting kita ya. bi udah bisa test tes, testing gitu ya Iya. berarti hmm. kan maman saya ada testing fungsional, non fungsional mungkin ya Bu, ya. itu uh -huh. Uh -huh. real nanti Bu, real, real, real, real test pakai aplikasi Bu ya. Hmm? Uh, kita, pakai huh? uh, kita lakukan testingnya real nanti Bu, pakai tools satu. sekedar membuat prosedurnya uh, saja gitu Bu. Kalau ya, yeah. oke okay, Pak Ryan, uh, testing di software engineering itu. Uh, testing dari segi ininya ya pemrograman dan testing dari segi penggunanya yang ada kayak gitu. Jadi kalau dari segi penggunaannya kayak mungkin memang orang ya ahli di bidang programming kayak gitu mungkin rekan-rekannya nanti dibagi kayak di situ kemudian dilempar ke pengguna kayak gitu. Jadi pakai metode itu nggak hanya asal asal ngisi gitu. Itu pakai metode nanti kita pelajari di pertemuan kalau tidak salah pertemuan 15 belas apa empat belas belasan itu yang ini testing. Ya baik punya ini karena hmm. memang apa ya QE tester ini banyak dicari juga nih bu di, ya. di industri bu ya. Iya tester aplikasi. ya untuk melakukan hmm. biasanya SIT atau UIT ya bu ya itu. Ya benar. Ya menarik ini Bu, nanti ditunggu, ya. tapi sesi 15 ya Bu, ya masih jauh ya? iya masih jauh, Pak Ryan <laughs> kalau yang testing ini udah gimana-mana memang tester aplikasi itu gajinya Injung. lumayan tinggi memang. Iya betul, betul, betul. Dan tugasnya memang di ujung. Iya, iya. Limpahan ya. pekerjaannya berat itu. Iya investor itu pemahaman saya Bu eh, hmm. ada yang internal ya Bu ya dari developer ya. Ke, ke ini ya operation ya benar nah, nanti, nanti plus benar, yang menurut saya paling berarti itu saat di launch ke publik itu Bu karena uh -huh. ada isu security dan lain-lain ya. kan ke benar. dan lain, lain ya benar kalau misalnya uh, web ya oh, web mobile ya mobile bu ya Iya benar itu semua ini nanti kita pakai ini metode Siapa? Pengguna pun itu ada metodenya. Wah, menarik, itu Bu. Ini teman-teman eh. di sini mungkin ada yang tester ya, Mas Badia mungkin ya, atau siapa ya, Mas Nabil. Ya? <laughs> ini tiga, siapa? siapa ya? Tiga lima ini siapa ya. sembilan Ayo siapa ini. Bisa bersuara. sembilan pulau, lima sembilan pulau, lima sembilan pulau, lima sembilan pulau, lima sembilan pulau, lima sembilan Terakhir, ya, terikutnya, ya, saya bukan, Bu. Ini, Bu, iya, <laughs> ya benar. berarti nggak sadar. Ini siapa? Nanti saya baru install lagi. Ini apa? Jumnya, Bu? Oh, Hikman. Bu. oh Hikman <laughs> ya, oh, baru install Ntar, lagi. Oh, vakum, Pak. Selama satu bulan, diangin. <laughs> <-intel> Taruh dulu ya? Iya, <laughs> enggak. Ini, ya. Bu, ada ini kemarin ya? Heeh. <laughs> Ini aja, Pak. Sebentar diubah ya, namanya supaya terikat sesuai nama yang di di-eklin, gitu ya, Pak. Oke, kalau yang ini mungkin sudah jelas ya. Kita tidak usah jelaskan lagi, tentang bagaimana si RPL itu. Ini bagian-bagiannya. Oke, satu hal yang penting untuk rekan-rekan saya mau ini masalahnya di sini ada tujuh orang saja yang hadir saya mau ini memindahkan jadwal kalau ke hari Sabtu 845 gimana rekan-rekan malam Bu e, pagi kan kita nanti bulan Ramadan ya dan jadwal yang di sini betul lembang saya kan di Indonesia Tengah. Itu waktu berbuka puasa banget itu. Saya nah, juga lagi di... bisa. Oh sama. Dimana Pak Hikman? Lagi di timur Bu. Lagi oh, di timur. Iya sama lebih dulu lagi Pak Hikman kan. Gimana mana? Itu Hikman, kan? selama buat ya, puasa aja pak. sampai selesai Bu? Kalau mau sampai selesai boleh. Atau sampai Ramadan aja juga boleh. Ini hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kan hari libur. Jadi kita ambil. Jadi hari Rabu kosong. Satunya kita ini. Kita uh, ambil kelas pagi dulu. Ikut. Tapi aja. kalau jadwalnya berubah, reminder di Edlingnya juga berubah ya? Iya, benar. Nanti di share juga di grup tele ya. Gimana Mbak dia Kalau saya ngikut aja sih Bu. <laughs> Oke okay, Pak Haryo. Kita sama ya? Jam yeah. kita sama Pak Haryo. Boleh Sabtu pagi. Oke okay, Mbak dia Kita ambil Sabtu pagi aja ya. Iya Bu, jangan mau, mau buka. Iya, <laughs> yeah, siapa tahu mau nyiapin buka dulu ya? Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay. kita ubah aja ya. Kebetulan ini, saya record aku belum, ya. Saya lupa pencet record, kayaknya recording in progress, baru dikepencet. Oke, okay, jadi kita pindahkan ya ke hari Sabtu. Gimana, uh, Pak Rayan? Karena tinggal Pak Di, ya apa setelah sahur, ya Bu? <laughs> ya, itu setelah sahur, Pak Rayan. Oh, ya, jam delapan, empat puluh Oke, oke. Ibu itu delapan empat limanya Wita apa Wib bu? Uh, Wib, kita pakai jam waktu Indonesia Barat. Nggak apa-apa jam segitu belum lapar kok. Belum lapar, oke okay, siap. Kalau jam ini kan masih ini tengah-tengah mau buka ya tujuh belas sepuluh. Takut kayak kemarin lagi cari ini lagi cari bukaan gitu. Pakai WIB bu tuh? Iya. Yeah pakai WIB. Kita pakai WIB ya 845. Jadi kalau di timur jamnya 10.45. Eh, jam iya, iya, 10 ya, iya. ya. Oke, Bu. Oke. nanti kita saya konfirmasi ya, konfirmasi lagi. Oke, okay, masih ada pertanyaan? Ibu mau nanya, Bu. Oke, okay, silakan Pak Nabil. Untuk software yang dipakai di mata kuliah ini apa aja, Bu? Yang harus diinstal di komputer? Oke, okay. di RPS sudah ada, jadi ada kita bisa pakai Microsoft Visio, Visio draw.io ya bisa. Kalau misalnya mau pakai live virtual, kita pakai draw.io, bisa pakai JITMINE atau Idraw Atau tools desain prototype ya bisa juga. Misalnya rekan-rekan yang mau pakai mockup nantinya gimana pak nabil itu berarti buat diagram aja kan ya? iya uh, nanti kalau misalnya selain. kalau misalnya mau pakai mockup bisa uh, download telah di google cari aja aplikasi saya lupa nama aplikasinya mungkin kalau misalnya sudah ini kalau misalnya rekan-rekan mau buat mockup ya bisa pakai ini nanti saya share namanya boleh juga tapi intinya di RPL sih lebih ke diagram saja oh oke okay, bu ya yang rekomendasi ibu apa bu? Uh, sejauh ini kita pakai IO boleh, supaya terbackup gitu. Kalau misalnya kalau hilang tuh aplikasi di laptop kan, kalau kita pakai drop.io sudah bisa terbackup di cloud. Ikut. Kalau misalnya Ikut. ada yang lain, kalau misalnya ada yang lain lebih bagus ya. Ini kan banyak yang ini, banyak yang ahlinya ahli. Gimana Pak Rayan? IT konsultan kan? Mungkin ada yang ini bisa masuk, beri masukan ke rekan-rekannya, atau Pak Haryo atau Pak Hikman, Mbak. Dia biasanya pakai apa buat diagram? Kalau selama ini saya nyamannya pakai data IO. Nah, itu bu, aku nanya menurut saya bu, ya, gue belajar kalau saya kan seringnya mm. mungkin fisio bu, nah mm -mm. ya ini malah ini bu, eh, mata kuliah-mata kuliah dengan ibu ya, itu pakai mm. draw, jadi kenal droio bu jadinya mm, nah, gitu. alhamdulillah ya senang sih bu pakai droio juga senang ya, mm -mm. Nah, yang penting fungsinya yeah. sama ya bu ya iya, yeah. karena kadang visio kita diarahkan untuk membayar ya betul bu fisio um, mm -hmm. itu Berbayar ya? Punya. Berbayar, iya. Jadi saya arahkan ke rekan-rekan yang free. Setuju, Bu. Setuju. Gitu. Oke, okay, kalau begitu mungkin nanti kita dengan belajar bertahap kita akan mengenal tools-tools yang kita pakai apa saja, mengenal teorinya di mata kuliah ini ya di RPL. Dan lebih menariknya lagi kalau udah dilanjutkan ke manajemen proyek itu kayak udah sungguh-sungguhan kita main di proyek gitu ya nantinya. Tapi baiknya rekan-rekan lulus dulu di mata kuliah ini supaya nggak kaget di manajemen proyek ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan singkat kita di sesi pertama di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, di sesi dua. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunia, Ya, Bu, uh. iya Iya, Mbak dia. Recording stopped.